Si mama si cat Yang ini yang rabbit siapa namanya Si mama ini dia ada bando dan pas sama oh. dia ada sepatu-sepatu sama sama bajunya cantik ikutin aku test yuk teman-teman luka tes ke masa gigi bentar lagi sampai oke okay. masih mama saya diperiksa cukup cukup cukup cukup cukup cukup teman-teman aku diperiksa dulu ya aku mau diperiksa sama dokter gigi hai dokter Hai dokter nanti aku hai. jangan disuntik ya disuntik dia sehat. Oh, oke okay deh teman-teman. Aku diperiksa dokter dulu ya. Ayo hey, bu dokter. Sakit apa bu dokter si Momo? Dia sakit. Dia di, di dalamnya ada kuman-kumannya bakteri. Ada kuman dan bakteri. Oh, Momo, kamu ada kuman dan bakteri, kamu makan sembarangan ya? Iya, dia makan jaj jajanan dan ciki Oh, jadi kalau makan jajanan dan ciki tidak boleh banyak-banyak Itu jaga kesehatan, tidur cukup, rajin cuci tangan, minum yang banyak, dan makan bagi sih Kayak kalau dia makan sembayangan, dan kayak Momo yang makan sembayangan Oke okay. Oke okay. Jadi Momu sekarang mau disuntik. Iya, Mama disuntik dulu ya. Mama. Tapi yang sakit. Cus! Aduh, sakit. wah sakit sakit. Tapi aku kuat. ye aku udah sehat. Bu dokter, Momonya dikasih obat gak? Kasih. Amm. Um. Oke, sekarang udah sehat. Terima kasih Bu dokter. Oh termometer dicek. Berapa suhunya Bu dokter? Sehat. Sehat. Oke deh. hore teman-teman aku udah habis dari dokter GG aku udah sehat tadi aku disuntik teman-teman jangan makan sembayangan ya harus makan yang bergizi minum air putih yang banyak dan rajin cuci tangan supaya nggak ada bakteri bakteri di dalam perutnya oke sampai jumpa lagi bye bye bye bye, bye, -bye. Okay. like comment and